Barengan Bapak. Masih. Masih. Ini kan urunan 3 yeah, yeah. ya? Yeah, 3, kan. Kita yeah. 1,7, yeah. provinsinya 3,2. Yeah. Oh iya. Pesan lama. lamanya mana? Eh masih, itu Bapak. Masih. Oh yang ini ya? Okay. Ini apa ini? Yang ini. Ini pengadilan agama. Adilan agama juga? Pengadilan agama juga juga. Oh di Nanti kan sedang berproses ini. Pak, kicin Oh Oh Eh? Oh iya harus ini jadi proses perbaikan desain dari 2016 proses luar biasa dari ini ini saya juga akan di <laughs> kemarin kita <tuh> sudah proses persiapan pulang dengan hasilnya. mencari cagar budaya ternyata Oh, bawahnya. Iya, iya, itu tidak ada kita ada ada ee ini kita. yang proses dan ada Oh iya, ternyata ibat, siap, siap, tanda meriah gitu Dan nanti September awal penghuniannya sudah kelihatan Gini kan, dari proses desain sayang barah September sudah kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan Pas aku pensiun 330 hari kalender tapi sampai ya, ya, itu November ya itu September, September, tapi kita juga ya. uh, no September nanti bisa kita ya. hasil ya. karena ini kan ruang kerbuah itu lah dan ruang kerbuah itu aman belum pak, mungkin 2024 nanti oh, sekalian ya. juga hasilnya nanti di yang lama ya, ini ya. jadi sudah jadi bari yang lama kita akan ya. nanti kita hanya di jengan 5000 ya iya, ya, hanya 5000 ya. oh, masih ya. masih nampil pak Nice. Yeah, you know, well... Ini naikku gelar apa sih Gelar ya. ini dua, negara sama negara, di itu Oh ya. Ini pokmas kita bapak sekalian. Bapak. Oh, oh ini Pomas. Oh, ya. yeah. ya, oh. oh kita. Ya, ada jalan kita kelompok masyarakat. Oh, mas Bima, bila? oh, Mas Bima. Biasanya apa tugasnya? Motor, motor, motor, motor, motor, motor, patroli.. motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, yang ini tidak nah, ini dari Cuma jalan. Oh yang di jalan. Di sini ya. Ya. Ayo gamang-gamang. Ya. <tuh> Selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video visualisasi Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak-Ibu yang sangat saya hormati 2019 sebenarnya ini mau kita mulai Tapi begitu ada pandemi Rasa-rasanya kita harus uh, menjadwalkan ulang Lalu banyak orang bertanya-tanya Jadi enggak Pak Ganjar? Ya tadi, cabar uh, Ini duit ya kena refocusing Dan refocusing itu menjadi istilah yang terkenal hari ini apa itu refocus-nya? Duitnya hilang, gitu. Anda dipakai untuk yang lain. Saya menyampaikan terima kasih, Pak Mustain. Ini Masjid Agung yang kita cita-citakan itu nilainya banyak. Dari sisi ketersediaan lahan, ini ada sharing. Dari kemenak terima kasih. Provinsi membebaskan, dari Pak Bupati juga menyediakan lahan yang ternyata juga beli juga gitu. Jadi ini ada Pak Bupati Damasian dari DPRD, terima kasih. Ini karena kekompakan di eh, kabupaten, di pemerintahan, maka bisa berjalan. Jadi ini sejarahnya bisa tercatat bukan hanya Pemprov saja, enggak ini. Jadi ini tiga kekuatan yang kemudian secara bersama-sama kita eh, melaksanakan ini. Dan tentu saja kami menyipikan terima kasih Pak Arifin yang dari Komisi D Matur Nuon karena kita mengusulkan ke kawan-kawan DPD juga oke okay, gitu. dan bukan satu bangunan tempat ibadah yang stand alone tidak, tapi ini dikaitkan dengan kondisi, situasi yang ada di eh, Borobudu dan sekitarnya BPJS terima kasih sudah membantu sehingga meskipun sudah ada BPJS tenaga kerjaannya tapi tetap saya minta nanti kontraktornya, yo pelaksananya memperhatikan keselamatan kerjanya. Ini yang harus terus-terus kita uh, perhatikan. Dan tentu saya senang hari ini yang mewakili Pak Kapolda, makasih yang mewakili Pak Pangdam, terima kasih dari Pengadilan, pemret hari ini hadir semuanya, Matur nuwun dan teman-teman saya dari Pemprov, Pemkap semua yang hadir saya minta maaf tidak bisa saya sebut satu persatu dan kawan-kawan dari Pokmas ya Pokmas bapak ibu dari si luasan sudah dari sisi uh, anggaran sudah kontraktornya sudah maka filosofi dulu yang coba kita bangun adalah Borobudur ini makin menarik untuk pariwisata saya belum lupa daerah pemerintahan terakhir sebelum berganti ke Pak Jokowi, era Pak SBY, waktu itu kita ada acara di Borobudur Waisak. lalu saya bicara dengan Pak Menteri Agama, Pak Wapres saat itu hadir terus kita bicara dengan umat Buddha yang ada di sana mungkin nggak ya bahasanya ini, bahwa di Candi Borobudur itu, umat Buddha bisa beribadah di sana menurut saya, mungkin sekali, kenapa tidak tinggal bagaimana kita mengatur sehingga itu bisa dipakai untuk peribadatan umat Buddha Tinggal diatur saja Bagaimana pariwisatanya, bagaimana yang mau beribadah, bagaimana yang berekonomi, bagaimana mau berolahraga, dan seterusnya Ini kita atur Dan di Kabupaten Magelang ini ada banyak peninggalan juga Umpama apa kelenteng ya, yang di Muntilan Itu juga tua Tua ada masyarakat yang membangun bangunan model ayam. Kemudian saya datang ke sana, ini gereja ayam Ternyata bukan gereja itu. Ternyata orang bisa beribadah dari agama apapun yang ada di sana. Setelah kita masuk, menarik kan? Menarik. Nah, ketika kemudian saya berbincang dengan pengelola Borobudur dengan Pak Bupati, ngobrol. Kopi-ngopi gitu ya waktu itu Kopinya pahit ya waktu itu Bupati lali gulonnya gitu. Pahit aja pak gitu Tapi pak go. Pahitnya kopi itu tidak Sepahit hidup gitu katanya <gupati> Ngobrol lah Bupati kalau kira-kira kita ingin mengembangkan Apa namanya Area ibadah untuk masjid bagaimana Oke okay, pak tempatnya di mana ada gitu. Optimis gitu Kemudian dicari sana sini, sana sini, alhasil kemudian ketemu di sini. Maka suatu ketika saya akan punya mimpi begitu ya. Ketika orang datang ke Borobudur itu lengkap. Kalau dari sisi religiusnya, orang akan beribadah di tempat yang sudah tersedia. Dan kemudian dari situ ada kerukunan. Kerukunan antar umat beragama dan saling sengguyung. Maka Borobudur akan menjadi satu senter. Dari proses relasi masyarakat yang semuanya, kalau datang ke sini akan bahagia. Gitu, maka saya benar, benar betul. Kemudian, masjid ini, kalau kemudian hari dari umat Muslim akan bisa menjadi center of umat Muslim. Bagaimana orang bisa datang ke sini, moderasi beragama di sini bisa dilakukan, ibadah sudah pasti gitu kan, dan saya titip kepada pelaksana, Anda sudah ada ADAPIK, ada PT Wida, ada konser perencanaannya Yudia, semuanya saya titip diawasi. Karena duitnya duit rakyat, boleh dong saya minta ya. Gimana kalau duit rakyat ini meskipun kemudian keluarnya dari apa namanya? Pemprov, asetnya dari pusat dari kabupaten gimana kalau ini kita buat istimewa bangunannya? Terutama dari sisi kualitas. Jangan sampai kemudian bangunan ini degawi pemerintah mesti elek bentar lagi rusak, bentar lagi bocor maka saya titip betul pada pelaksana saya titip nanti binamarga kami untuk mengawasi saya titip pengawasnya juga serius mengawasi tapi mengawasi serius itu bukan mencari salah loh ya bersinergi mencari bagaimana itu bisa baik sehingga kelak kemudian konstruksi bagus bangunan presisi indah seperti spek yang diberikan kalau mau ditambahi lebih indah lagi bolehlah. Siapa tahu kemudian tak pikir-pikir saya nanti anu pak mau ikut sodakoh di sini pak saya tambahi ornamen yang lebih bagus ya umpama begitu itu ya karung hitam itu jauh lebih baik juga <laughs> ya. Saya pingin betul, pingin betul. Jangan sampai nanti mohon maaf mohon maaf karena saya juga punya pekerjaan besar-besar yang ada di Jawa Tengah itu satu tahun tak kok bocor ya gitu <laughs> banyak ini ke ke bawah. MCK nya kemudian jelek, jangan sampai saya titip betul, titip betul nah untuk itu integritas governance mesti dijaga ini ada kepolisian, dari kejaksaan saya titip untuk diawasawasi, biar tidak ada yang ganggu biasanya kalau ada bangunan premanya juga pada datang <laughs> jadi kalau nanti pelaksanaannya ada staf saya minta uang laporkan saya ada yang minta-minta duit dari proyek ini laporkan saya mm -hmm. yeah. Biar kita betul-betul Bapak-Ibu bekerja profesional, speknya tidak dikurangi, tidak ada korupsinya, ya terus kemudian ini sesuai dengan yang ada. Wah, pasti itu luar biasa. Masjid. Masjid. Jangan dicolong. Masjid ini. Kita berikan yang terbaik untuk ibadah dari masyarakat. Nah, ini yang kita uh, ingin sampaikan. Dan Pak Andung tadi menyampaikan, saya senang sekali tadi mendengarkan informasi Bahwa Eh Ayo pak Dari kejaksaan sini-sini pak sini Ini ada versi 1 kosong Enggak, enggak apa-apa, udah Ya <tuh> Udah Udah-udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa anu, Ditambah aja nanti Dan saya senang tadi satu Maaf, saya minta maaf sebelumnya Kalau saya keliru, tapi saya mau ulang Pak Anung aja mereka yang berada pada kondisi ekonomi yang mungkin kurang beruntung bisa ikut bekerja di sini. Ya, ini penting. Habis ini saya mau ketemu Pak Bupati, ketemu dengan beberapa kades dan melibatkan kabupaten tetangga. Kita mau data secara detail berapa kemiskinan ekstrim di setiap desa yang ada di situ. Kades mau kita libatkan. Maksud saya ini contoh proyek yang menurut saya bagus Jadi kalau ada masyarakat sekitar Yang memang kondisi ekonomi tidak bagus Bisa bekerja Dibayar sesuai dengan upah yang layak Maka sebenarnya Kemiskinan mereka akan terangkat Termasuk awareness tadi Kepeduliannya pada penyandang disabilitas Makasih Ya Ya boleh juga Pak Anung dicek saya nggak tahu ilmunya ya Pak Jar kalau harus ada review-review tolong akses untuk penyandang disabilitas. Tolong betul, pastikan. Saya kemarin datangi kawan-kawan penyandang disabilitas di Klaten. Ampunnya Pak Jarin. Mereka korban gempa, ada yang memang sudah lama. Pak Ganjar mbok kami kalau dikasih akses itu sing tenanan ngono. Aduh Mak terata bau Jadi Pak Anung waktu saya minta Biro Umum buat Akses di rumah saya Rumah jabatan itu Ijek salah tiba-tiba Pak <tipun> pikir misalnya diprotes Misalnya bener gitu, salah Dulu begitu ada yang datang ke rumah saya Pakai kursi roda diangkat Waduh nggak apa-apa kok Pak Gub Ada yang bantu kok gitu tapi umpama ada jalannya saya bisa sendiri kok itu. Mak terata patiku. akhirnya kita bikin bangunan baru sekarang harus punya akses pada penyandang disabilitas. Wah, iku beneren rodok gaya. Sesuk digawe. Warung matandang-matandang itu langsung digawe. Pakai plat besi. Dan cepat maksudnya. Salah kedhuwuren. malah ngetril. Salah lagi bongkar lagi. Bongkar Wah ada teorinya 7 persen Kemiringan 7 persen katanya begitu tiga sekarang jadi oh aku tenang Setiap datang silahkan silahkan Kemarin Pak ini ketinggian Pak Salah menang itu Dan masukannya menarik Manu. Pak Pak setiap satu eh, Setiap satu meter Itu kemiringannya Dari 0 ke 10 cm Maka meter kedua Naik lagi ke 20 senti lansap, Pak maka kalau halaman Bapak sepanjang ini, maka diputer aja Pak dari sana, jangan begini tapi melipir melipir ya. ini keren nih ya, gitu. nah saya pengen titip Pak Bupati aja, enggak? mumpung ini masih dibuat, mungkin sekali-kali dari kawan-kawan penyandang -kawan disabilitas suruh ke sini kesini dicapiknya Pak, anu Suruh ke sini, suruh ngeliat. Nanti, kalau kita sudah seperti ini, ayo kamu masukannya apa? Itu pertama akses jalan. Dua, madruk gitu saya kemarin. Maaf Pak, kebutuhan kami itu beda-beda. Maka kami membuat kendaraan pun customize menurut kami sendiri. Wah kaya hebat kemarin. Tapi satu ya Pak, fasum toilet Pak. Itu mesti kami kok enggak pas ya Pak. Ukuran pintunya kecilin. Kursi ini rasa melebu. Oh, ini kita diminta Bapak Ibu. Agar kursinya, eh kursinya. Pintunya lebar agar kursinya bisa masuk. Tentu. Klosetnya sudah ada pegangan kiri kanan. Pasal sudah nemu dua Pak. Di rest area dan di rumah sakit. Wah bagus sekali Pak toiletnya. Kami sudah kebelet Pas masuk Pak lavri Dikunci. Ini aku kunci ini ditinggal mawon, nopo topak gitu. Jadi dia itu pernah ke tempat layanan umum untuk apa namanya res area ya, terus kemudian ya di ke toilet gitu dikunci di baik Jadi bentuknya bagus, oke okay, memenuhi syarat, tapi resto dibuka. <Gülüyor> Jadi, bapak ibu, ini. Ulaan saya kemarin ketika saya mendapatkan Tamu-tamu istimewa saya yang naik motor Dari Klaten, Turing sampai Semarang Ingin menyampaikan Beberapa idenya karena waktu itu Saya kesana dan ini Judulnya kunjungan balasan Oh wow, keren ini kunjungan balasan Jadi ketika kemudian mereka datang Menyampaikan unek-unek itu sambil ngguyu angin mohon Pak Gub Kalau bisa pintu toilet Untuk kami itu lebih lebar bahwa Kalau bisa kuncinya Jangan dibawa gitu kan bahwa kalau bisa, fasilitas umum pemerintahan itu ada, tempat kami bisa masuk, ya, termasuk kelompok tuli. Bahwa kalau ada, kami itu ya ada yang membantu menterjemahkan Ternyata Bapak-Ibu, itulah kondisi masyarakat kita yang pemerintah kayak saya ini akhirnya bercermin Oh, masih banyak ya yang kami tidak tahu. Nah, ini mudah-mudahan akan bisa berjalan. Bapak-Ibu, mudah-mudahan berjalan lancar. Saat itu ya pada pelaksana, berikan yang terbaik, yang the best. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan, ini sedang membangun rumah ibadah. Jangan dikorupsi. Ya, saya ingatin dari awal untuk pengawas. Boleh angkat tangan pengawasnya? Ada yang hadir? Ah, sip. Titip ya Pak ya. Pengawasnya. Saya bercanda loh, tapi jangan marah ya Pak ya. Jangan marah ya Bapak Ibu, saya bercanda. Katanya Katanya, tapi kayaknya bukan di negara kita sih. Pengawasi sih karyawannya ngapain ngawasi pak. Terus cara nengawasi pengen mengketukop pak. Terus disangoni mulih ngunuh. Tapi bukan di tempat kita. Oh kalau di tempat kita, gua pengawasin tungguan dia orang menteri terus. Bie, bie, bie, bie, gitu. Itu biasanya gitu. Tapi kalau saya lihat yang ada di sini, oh, dari wajahnya kelihatannya serius ya. <tuk> Itu mesti kalau di, datang tiga i amplop, tolak mesti. Kang <tuk> guyut <tuk> mesti sampean ngerti karepku gitu. enggak itu tolak semuanya gitu. jadi kolusinya tidak boleh terjadi agar ini bisa menjadi persembahan yang terbaik mohon maaf kalau ada kekurangan mari kita niapkan hati kita untuk menjadikan pekerjaan ini baik dan saya titip pak bupati dari DPRD Mas ya untuk ya tilik-tilik sini nanti kalau saya sudah boleh sepedaan sampai ke sini, oleh istri saya, maksudnya gitu kan? Nanti tak tengok-tengok lagi ke sini, dan kita bisa ngawasi Pak Musta'in kalau pas keliling kemeriksaan. Gampang, jadi gembel ini lagi. Begitu, aku menunggu alat e. gitu, itu enggak apa-apa, biar kemudian kita bisa mendapatkan yang terbaik. Bapak ibu, dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saya izin mewakili panjenengan semuanya untuk nanti bisa meresmikan ground ini. Tidak berdoa bersama. Mudah-mudahan hasilnya paling baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami dari tim pelaksana pembangunan ini dengan kenaikan waktu silakan kita hitung bersama-sama mulai dari 3 2 1. Baik Bapak Ibu dengan ini maka pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang resmi dimulai. Dipersilahkan Bapak Gubernur Jawa Tengah berkenan untuk melakukan peninjauan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan demikian maka acara peresmian Groundbreaking Pasir Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat siang. berapa berapa? Oke, yeah, oke, aku di sini. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. om oh Bruno, oke, oke, oke, kita beli Ça. ah kesini, kali kesini, kali kesini, kali kesini, kali kesini, kali kali kali kali Terima kasih ya, semua ya. tetap ya? Iya, Pak. Siap. Siap ya. ini kan tertunda sudah uh, dua tahun ya. Sekarang, Alhamdulillah, di, di, di Provinsi sudah nyutuju juga. Kita datang uh, untuk bisa groundbreaking karena pada tahun ketiganya akhirnya bisa dilaksanakan kembali. Dan saya berterima kasih, ini kerjasama antara Kementerian agama, dengan Provinsi, dengan Kabupaten. Jadi kompak. Nah, saya agar semuanya bisa on time, bagus ya, terus kemudian ya kualitasnya dijaga saya hanya mau ini kita berikan yang terbaik lah, karena ini bangun rumah ibadah dan harapan saya ada jahat di Buru Buku, oh, di sana ada geronteng oh, di sana ada gereja yang bagus di sini ada masjid yang bagus dan kerukunan akan muncul di sini jadi kalau wisatawan datang, oh mau sholat di masjid, oh masjidnya kapan yang umat juga ingin ada di kubur yang mengucu mungkin akan kelembutan yang di mobilan ya mobilan kemungkinan jadi orang akan bisa kunjung turun yang ada di sini dan saat ini senan pak kepala dinas dinas berangkat kami melibatkan abu membatalkan maaf kawan-kawan yang nasibnya kurang beruntung dan mereka hidup di bawah garis kemiskinan bisa bekerja, bekerja kita jamin dengan bekerja sebagai pekerja jadi uh, komplit lah sebenarnya bisa dijadikan satu model di mana pekerjaan-pekerjaan uh, yang sekarang sedang berjalan itu bisa melibatkan satu masyarakat sekitarnya dua mereka yang nasibnya tidak beruntung mana dua ini Memang miskin sejak dari awal, atau kemarin kena pukul pandemi. Nah, Recover-nya bisa dengan stimulus jadi diberikan oleh pemerintah. Ya sebenarnya saya ingin itu ada, uh, konteks pembangunan um, yang ada di Kabupaten Magelang ini lengkap di situ. Jadi spiritnya itu aja. Ya, saya berharap masjidnya bisa menjadi pusat untuk melakukan moderasi beragama. Sehingga saya bayangkan kemudian tokoh-tokoh agamanya bisa ngobrol, karena di bawah akan ada tempat ya Pak ya untuk bisa menjadi ruang-ruang uh, pertemuan, Salahnya juga agak besar gitu, sehingga kalau nanti ketemu FKUB-nya gitu berpindah ke e, apa gereja lah, ke kemudian ke tempat masjid, mungkin mereka juga bisa ketemu di kantor-kantornya rumah Gombucu gitu kan, itu menarik kan gitu, sehingga orang e, bisa serawun. Maka ini saya ingatkan berulang-ulang tadi saya ngomongnya, karena ini apalagi rumah ibadah gitu, itu saya tekankan di awal biar sound ini sampai kemana-mana dan orang mendengarkan maka saya bilang kalau ada minta-minta laporkan saya itu sampai November ya? sudah 95% ya gitu, kira-kira tinggal 95%. 5% iya. mudah-mudahan saya bisa bergeri lah bisa selanjutnya nanti ya sampai <tuk> saya ngamaskin ini saya bukan apa? oh, oh, oh manajemen Eh woto lem harus gelem ora gara Pak oke eh